atas beberapa hal terkait diplomasi ekonomi. Hadir pula bersama kita Bapak Cecep sebagai Ketua Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi, satu tim yang baru dibentuk di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Sebagaimana juga lazimnya hadir bersama saya Pak Rizal, selaku Ketua PLT, Kepala BDSP, untuk berbagi apabila ada hal-hal yang terkait kegiatan Ibu Menteri Luar Negeri yang perlu kita ketahui sama-sama dan juga Surah Yuda, yang akan juga memberikan penjelasan terkait masalah-masalah uh, perlindungan warga. Rekan-rekan uh, sekalian, uh, selanjutnya untuk uh, lebih uh, menghemat waktu, saya akan mengundang Pak Wakil Menteri, Menteri Luar Negeri untuk menyampaikan beberapa hal terkait diplomasi ekonomi. Kami persilahkan Pak Omid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak uh, Jurubicara, Pak. Uh, Teman-teman media sekalian, pada kesempatan ini perkenalkan saya menggunakan slide untuk bisa memberikan gambaran secara umum dan latar belakang yang lebih agak lebih lengkap pada pekerjaan ataupun tugas-tugas yang dilakukan di Kementerian Luar Negeri dan seluruh perwakilan RI di seluruh dunia. Sehingga teman-teman media memiliki... Paling tidak insights mengenai apa yang dilakukan. Nah, nanti di kesempatan berikutnya tentu eh, tidak perlu kita lakukan slide eh, presentation seperti ini. Eh, judul yang kami sampaikan dalam eh, pemaparan singkat ini adalah Peran Kemlu dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Silahkan ditayangkan. Sebelumnya, perlu masuk juga di slide berikutnya. Memahami latar belakang ataupun konstelasi politik dan ekonomi global untuk kita bisa memahami kenapa diperlukan langkah-langkah khusus yang sifatnya akselerasi atau percepatan. Karena pada kondisi saat ini, bisa dikatakan dunia menghadapi disruptive factors yang begitu banyak dan begitu berat terjadi pada saat bersamaan Bahkan ada yang menyebutnya ini sebagai perfect storm Yaitu semua variabel negatif yang mungkin terjadi, terjadi pada saat bersamaan dan dalam intensitas yang tinggi Pertama untuk pandemi COVID-19 itu sendiri yang saya rasa tidak perlu elaborasi lebih lanjut. Karena teman-teman media tentu lebih paham tentang hal ini. Kedua adalah resesi ekonomi global. Banyak yang membandingkannya dengan resesi yang disebabkan global financial crisis 10-12 tahun lalu. Ada yang membandingkannya dengan krisis modern Asia. Ada yang membandingkannya dengan depresi global di tahun 1929-1930 tapi saya pikir yang digunakan istilahnya oleh IMF ini adalah a crisis like no other artinya dari segi kompleksitas dan intensitas tidak ada presidennya, krisis yang kita hadapi saat ini karena terjadi kondisi resesi global pada saat pandemi dan nanti saya sebutkan dua hal berikutnya yang juga terjadi bersama ekonomi global diperkirakan akan menyusup antara minus 4,9% persen sampai minus 7,5% di tahun ini dan memang diharapkan rebound agak tinggi di tahun depan, tetapi itu pun tergantung dari seberapa cepat kita bisa mengatasi pandemi termasuk keberadaan pasokan vaksin. Faktor lain yang juga bersamaan ada pada kondisi global adalah perang dagang antara Amerika dengan Korea yang semula lebih berupa persaingan ataupun keinginan Amerika untuk mengatasi defisit perdagangan barang mereka yang mencapai 500 miliar dolar dengan Amerika, dengan China tetapi sekarang sudah meluas, sudah masuk ke perang dagang yang juga meliputi telekomunikasi antara lain terlihat Huawei, baik dari segi operasionalisasi perusahaan itu di negara-negara yang eh, dianggap eh, erat dengan eh, konteks Amerika, tapi juga pelarangan bagi perusahaan-perusahaan Barat untuk melakukan bisnis dengan perusahaan RT maupun sekarang sudah melebar lagi juga untuk perusahaan-perusahaan teknologi secara umum, bahkan sudah juga mulai uh, melebar pada apps uh, companies. Belum lagi proses investasi, akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan RRT di manjana terutama di Amerika, sekarang diawasi dan di atau di aja. Tajam. Uh, untuk boleh diberikan dan juga melebar sampai kepada perusahaan-perusahaan RRT yang masuk dalam pencatatan di bursa saham New York. Jadi kelihatan betul meluas uh, dari segi cakupan uh, trade war itu dan juga malah uh, melebar ke beberapa negara lain. Uh, kita lihat ada di kawasan kita ataupun di tempat lain. Yang terakhir adalah persaingan geopolitik yang makin tajam bedanya dengan trade war yang luas itu masih berputar pada isu ekonomi semata-masa tapi kalau sudah geopolitik berarti non-ekonomi faktor security, faktor pertahanan, faktor keamanan dan sebagainya ini pun perkiraan dari banyak analis akan semakin berat di tahun-tahun ke depan -tahun jadi ini yang menjadikan kondisi politik dan ekonomi global menjadi krisis yang tidak pernah terjadi sebelumnya beda dengan uh, di waktu-waktu yang lalu lanjut Nah, ekonomi Indonesia sendiri bagaimana dalam hal uh, kondisi seperti itu nah, pemerintah tetap mengharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini positif sangat tidak mudah untuk melakukan atau mencapai hal itu karena kita sadari di kuartal kedua tahun ini Ekonomi Indonesia tumbuh negatif sedikit lebih besar dari 4 persen. Tapi di lain pihak kita masih punya kesempatan karena di kuartal pertama tumbuh 29 positif. Kuartal ketiga kita harapkan bisa tidak sejauh turunnya seperti kuartal kedua dan kuartal keempat kita harapkan juga ada kemungkinan untuk pemulihan yang lebih baik lagi. Sehingga keseluruhan tahun 2020. Kita harapkan bisa tetap tumbuh positif, walaupun kecil, walaupun kecil. Kalau itu tercapai, maka Indonesia selain China adalah negara yang berhasil di antara G20 mencapai pertumbuhan positif. 18 lainnya confirm negatif, bahkan ada yang negatifnya sampai double digit yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya ada perekonomian yang negatif 12 persen, 15 tidak pernah terbayangkan sebelumnya dan itu akan terjadi tahun ini termasuk di antara negara-negara G20 -negara dan dengan kemampuan tadi yang tumbuh tetap positif maka harapannya di tahun tahun mendatang kemungkinan untuk kita bisa pulih dan bahkan tumbuh lebih berkelanjutan juga meningkat. Nah apa yang diperlukan untuk menjaga ekonomi? tumbuh positif di tahun 2020 itu ada beberapa hal yang kita perhitungkan dengan ketat yaitu antara lain perubahan cara pandang dunia baik pemerintah maupun perusahaan, perusahaan dalam melihat rantai pasok dunia di waktu yang lalu perusahaan maupun negara sepenuhnya mengandalkan rantai pasok dunia kepada basis efisiensi dan daya saing. Sehingga akibatnya banyak sekali rantai pasok industri seluruh dunia bertumbuh hanya pada satu negara. Dan kemudian saat terjadi COVID-19 membuktikan bahwa struktur rantai pasok yang seperti itu sangat berisiko dan tidak bisa menjamin kepentingan nasional, bahkan membahayakan health security. Termasuk di Indonesia kita hadapi pada bulan Februari, Maret, bahkan sampai awal April. Kita kekurangan pasokan untuk masker, kekurangan pasokan untuk APD, juga untuk hand sanitizer, dan macam-macam. Karena bahan bakunya kita impor dan bahkan sampai 100%. Tapi kita bisa perbaiki hal itu, dan sekarang kita sudah produksi jauh lebih memadai, dan mulai ekspor tapi lesson learn-nya adalah tidak bisa lagi membiarkan global value chain terlalu bertumpu pada satu struktur konsentrasi tertentu dan memerlukan diversifikasi nah, sehingga di sini Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan posisinya menjadi lebih strategis dalam global value chain tersebut Nah untuk itu juga kita memerlukan suatu stabilitas ekonomi yang kuat dan saya rasa kemampuan kita mengatasi krisis-krisis di waktu yang lalu, dan juga apa yang kita lakukan dalam berbagai kebijakan mitigasi yang sudah dilakukan pada tahun ini, membawa confidence bagi kita dan juga dunia melihat stabilitas ekonomi Indonesia. Bisa ditunjukkan dengan penghargaan dan bentuk rating terhadap obligasi pemerintah Indonesia yang tetap kuat sekalipun di tengah-tengah kondisi pandemi ini dan itu tentunya juga melihatkan kepemimpinan yang efektif baik untuk menjaga stabilitas ekonomi maupun juga untuk mengatasi pandemi itu sendiri nah, sebagai contoh saja ada sejumlah perusahaan ataupun investor yang sudah confirm dan bahkan mulai melakukan konstruksi ataupun pembukaan persiapan untuk operasinya di Indonesia. Ini saya uh, uh, gambarkan 8 uh, contoh tanpa menyebut nama perusahaannya karena ada aspek confidentiality di situ. Uh, semuanya adalah industri yang merupakan bagian dari global value chain. Uh, jadi dalam hal ini kita mesti melihatnya dalam perspektif yang lengkap. Ini fokusnya adalah untuk memperbaiki apa yang uh, tadi kami sampaikan di slide sebelumnya posisi Indonesia dalam global value machine bagi industri-industri yang memang memiliki nilai tambah tinggi dan merupakan industri manufaktur ada yang uh, sifatnya uh, bagian dari elektronik uh, components ada yang automotive components ada yang uh, juga uh, uh, van sepeda motor ada yang Uh, engineering termasuk diecast untuk miniatur mobil, uh, ini semua berasal dari banyak negara. Uh, ada yang dari Amerika, ada yang dari Jepang ada beberapa, uh, Korea, ada dari China sendiri, ada dari Taiwan. Tapi ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah confirm melakukan relokasi produksinya dari RNE ke Indonesia. Dan ini yang menjadi fokus kita semua ke depan untuk memperbesar jumlah bisnis sendiri. Kalau dari delapan perusahaan ini ditotal, dijumlahkan nilai investasi tahap pertama yang kita harapkan adalah satu miliar dolar. Lanjut. Nah, bagaimana peran kementerian luar negeri sendiri dalam membangun suatu kemampuan yang lebih kuat bagi keseluruhan? tentunya institusi dan pemerintah RI sebagai bagian dari upaya kita untuk percepatan pemulihan ekonomi. Lanjut. Pertama tentu adalah kita harus secara konsisten menyampaikan pesan dan mencapai target dari Indonesia sendiri di tahun 2020 ini. Yang target pertama saya sudah sampaikan tadi, bahwa Indonesia tetap akan berupaya mencapai pertumbuhan positif tahun 2020 Kedua adalah secara terus-menerus meningkatkan kapasitas dalam mengatasi pandemi COVID-19. Memang rekor kita untuk hal ini belum sempurna, banyak yang harus terus diperbaiki, tapi beberapa catatan penting saya rasa kemampuan kita memperbaiki kapasitas untuk testing kemampuan kita memperbaiki kapasitas untuk treatment, penyediaan, alat-alat kesehatan di rumah sakit, maupun juga jumlah yang sembuh lebih banyak dan juga tingkat atau fatalitis berkurang. Tapi di lain pihak kita juga masih harus mencermati dan memperbaiki terus jumlah tingkat pasien ataupun orang yang terpapar atau suspek, yang tetap tinggi. Nah, ini hal-hal yang harus kita perbaiki. Dan pesan ketiga adalah pemerintah uh, dan seluruh stakeholders Indonesia siap uh, untuk menyambut uh, investasi uh, ke Indonesia baik sebagai bagian global value chain maupun yang lain. Uh, saya tadi tidak mengutut yang lain sebab uh, di luar yang menjadi bagian global value chain banyak investasi yang juga tetap masuk ke Indonesia apakah dihulung, apakah digilir, nah, tetapi hal-hal tadi itu memang tentu sudah merupakan tugas utama dari Kementerian Lembaga seperti BKPM tentu di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim Investasi, Kementerian SDM, Industri, Afroindustrial, dan sebagai pertanian. Nah, tetapi kami fokus ke global value chain investment tadi itu karena kehasannya yang menjadi bagian dari perkembangan belakangan ini lalu juga di kementerian luar negeri sudah dibentuk apa yang kami sebut sebagai tim percepatan pemulihan ekonomi TPPE yang Pak Jajab adalah sebagai ketuanya yang intinya adalah melakukan sejumlah langkah-langkah yang konkret, cepat dan e, memberikan hasil segera, termasuk apa yang disebut dengan "go hanging Food opportunities". Nah, dalam hal itu, e, beberapa contoh saja yang sudah dan sedang dilakukan terus-menerus bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan, e, tentu dengan e, perwakilan Indonesia di Australia, kita mendorong pemanfaatan dari Indonesia-Australia e, Sepak dengan. Hmm memberikan uh, list uh, bukan saja produk yang unggul ataupun potensi bisa di uh, ekspor ataupun kerjasamakan dengan Australia tapi juga lengkap dengan catatan siapa produsennya siapa eksportirnya dan sebagainya lalu juga uh, mendorong uh, preferential trade agreement antara Indonesia dengan uh, 13 negara lain uh, yang uh, merupakan mitra kita, utamanya adalah mitra potensi yang memang selama ini harus semakin tingkatkan dan dioptimalkan hubungan ekonomi dan dagang dengan mereka. Lalu saya sendiri sudah melakukan pemetaan kekuatan industri nasional secara kuantitatif sehingga bisa langsung customize dengan masing-masing negara akreditasi dan wilayah kerja untuk mengidentifikasi industri apa kuat di mana dan kita dorong kemitraannya. Nah, secara khusus bagian dari kontribusi Kementerian Luar Negeri dalam mengatasi pandemi tentu langkah-langkah yang dilakukan untuk mendorong peningkatan kemampuan keamanan kesehatan kita baik dalam bentuk mendorong kemandirian industri kesehatan sangat banyak yang telah dilakukan. Dari tadi saya sudah sampaikan contoh, beberapa contoh di perusahaan dalam negeri, baik swasta maupun BUMN, sekarang sudah bisa memproduksi banyak hasil-hasil alat kesehatan maupun obat-obatan dan sedang terus intensif mendorong riset dan penemuan vaksin sehingga bisa memberikan satu tingkat keamanan kesehatan yang jauh lebih strategis, yang memang memanfaatkan masa pandemi ini, tapi untuk kebenahan dan reformasi, dan bahkan transformasi industri Indonesia jauh lebih kuat lagi ke depannya di bidang kesehatan. Lalu tentu melakukan berbagai jenis kolaborasi dengan pihak internasional yang kita fasilitasi dengan matchmaking ataupun uh, mendorong uh, sinergi dengan perusahaan swasta dan BUMN uh, di dalam negeri. Lalu uh, berikutnya juga yang uh, terus-menerus uh, kami lakukan dan mulai menunjukkan hasil adalah kerjasama yang semakin erat dengan kementerian lembaga uh, dan stakeholder terkait sudah melakukan tentunya dengan Kementerian Perdagangan dengan BKPM. Dengan Bank Indonesia Dan baru saja tadi pagi Bu Menteri Luar Negeri Dengan Bapak Menteri BUMN Menarik MOU Untuk mengawal Dan mendorong Langkah-langkah BUMN Go Global Baik merupakan bagian dari Upaya ekspor Promosi dan non kita, Maupun Dalam bentuk jasa-jasa konstruksi maupun jasa keuangan lain yang dilakukan oleh bumn-bumn di mancanegara maupun juga menjadi bagian dalam memperbaiki global value chain yang lebih lengkap bagi Indonesia yang lagi-lagi dengan pendekatan yang strategis dan memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang muncul justru di tengah-tengah pandemi ini lalu tentu sejumlah perwakilan Indonesia, di Asia, di Pasifik, di Afrika, di samping negara-negara tujuan utama yang sudah banyak melakukan kerjasama, meningkatkan intensitas kemitraan strategisnya yang terus-menerus dilakukan. Kemarin kami pun melakukan koordinasi dengan seluruh pemerintah provinsi di Indonesia seluruh uh, 34 untuk mendorong uh, exposure ataupun uh, pengenalan lebih baik dari uh, potensi uh, peluang investasi, peluang ekspor produk-produk unggulan dari masing-masing provinsi ini yang juga kami akan uh, lakukan uh, berkolaborasi erat uh, dengan stakeholders uh, bisnis uh, dengan kerjasama dengan seluruh perwakilan terkait yang memiliki minat dan kecocokan dengan provinsi yang akan dipromosikan. Ini adalah juga suatu proposal yang penting dan pada pertemuan virtual kemarin kami sampaikan kepada para pemerintah provinsi Bapak-Bapak Gubernur, Bapak-Ibu Wakil Gubernur dan para eselon 1-2 yang hadir dalam pertemuan itu bahwa sebenarnya dengan tidak bisa banyak melakukan perjalanan ke luar negeri Justru ada hikmahnya Karena kalau melakukan promosi fisik luar negeri Mungkin satu tahun hanya bisa dua kali, tiga kali Karena effort yang disiapkan besar, biayanya besar, logistiknya juga besar Tapi dengan kesempatan melakukan virtual expo Melakukan kerjasama dengan e-commerce platform online selling dan sebagainya, maka tidak terbatas frekuensi intensitas yang bisa kita lakukan untuk mempromosikan seluruh provinsi yang ada. Keterbatasannya justru adalah kesiapan dari para provinsi itu sendiri untuk menyiapkan data informasi yang spesifik, yang rinci, yang lengkap untuk bisa kita sampaikan ke internasional. Lanjut. Saya rasa itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh right. uh, Terima kasih Pak Waktu di luar negeri atas yang sangat kompensif Belah uh, juga Dengan kita Pak Ecep Selaku Ketua Tim uh, Kecepatan Bulan Ekonomi dan dia sudah tadi Menyampaikan komitmen dalam uh, Kesempatan briefing yang akan datang Akan juga menyampaikan kepada rekan, -rekan media sekalian kemajuan Dari uh, kinerja Dari tim yang untuk ini Sehingga dengan demikian bisa kita lakukan Sebelum kita masuk ke UND, saya akan mengandung Pak Rizal untuk memberikan sharing bersama hal-hal yang terkait atas dan kegiatan negara negeri yang perlu kita ketahui bersama. Terima kasih, juga, Pak Rizal. Eh, terima kasih, Pak Faiza. Eh, dengan perkenan izin Pak Wamen, Pak Sekjen. Eh, terima kasih teman-teman sekalian. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, dari yang disampaikan oleh Pak Faiza tadi, kami diminta untuk sedikit mengupdate kegiatan Ibu Menteri Luar Negeri selama setidaknya seminggu terakhir. Kalau boleh kami sampaikan dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Menteri Luar Negeri, ada beberapa yang mungkin saya bisa highlight pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah yang terakhir, yang saat ini sedang beliau lakukan. Saat ini beliau sedang menghadiri. Di saat yang sama jam 11 sampai jam 12 ini beliau sedang menghadiri pertemuan tingkat menteri negara-negara Mitra ke-17, yaitu negaranya adalah Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Sebagaimana teman-teman tahu, Mitra adalah sebuah organisasi atau sebuah uh, kelompok menteri luar negeri uh, yang didirikan pada tahun 2013. Apa, organisasi ini sangat sifatnya cair, informal, selalu menggunakan kesempatan pertemuan di sela-sela pertemuan besar Yang kita ketahui, the uniqueness of uh, kelompok ini adalah uh, Kalau kita lihat nature dari karakteristik dari beberapa negaranya adalah terdiri dari berbagai macam uh, background Termasuk dari, apa namanya, datang dari berbagai macam kawasan uh, Dua hal yang dibahas pada kesempatan pertemuan tingkat menteri pada uh, siang hari ini adalah tentu ya pertama adalah bagaimana negara-negara kita -negara dapat memperkuat uh, multilateralisme dalam menghadapi tantangan global saat ini khususnya COVID-19. Isu yang kedua yang para menteri luar negeri minta pada kesempatan siang hari ini akan membahas adalah. Bagaimana membawa mitra uh, lebih uh, visible atau lebih terlihat perannya dalam berkontribusi dalam menghadapi tantangan global dewasa ini? Khususnya lagi bahas kemungkinan adanya pertemuan pada tingkat leaders uh, negara-negara mitra. <tuh> Setidaknya ada tiga message utama yang disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri pada kesempatan Uh, siang hari ini, yang pertama adalah bagaimana kita uh, dalam menghadapi tantangan global COVID yang tadi disampaikan oleh Pak Wamen, dampaknya bukan saja terkait dengan kesehatan tapi juga terhadap ekonomi uh, dunia saat ini adalah bisa menjadi sebuah kekuatan yang dalam tagline yang akan disampaikan adalah recover together, recover stronger nah ini yang akan dibahas dan disuarakan oleh Ibu Menteri Luar Negeri pada kesempatan pertemuan minta pada siang hari ini. Yang kedua adalah temanya adalah relevansi daripada minta itu sendiri. Bagaimana minta bisa deliver kepada kebutuhan rakyat yang apa namanya? yang dibutuhkan pada saat e, pandemi saat ini. Yang ketiga adalah bagaimana minta bisa menjadi sebuah kekuatan atau apa yang kita sebutkan positive force dalam kondisi global yang kita tahu di mana kondisi geopolitik pada kesempatan apa pada era pandemi ini sangat apa cukup mengkhawatirkan. <tuh> Itu kira-kira hal-hal utama misi utama yang akan Ibu Menteri sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ada satu uh, pertemuan lagi sebetulnya dua tapi ini dalam satu paket yaitu uh, tanggal 14 yang lalu sebagaimana Mungkin teman-teman sudah ikuti di twitter beliau, beliau bertemu dengan WHO reps dari di Indonesia, di mana memang secara virtual beliau bertemu dengan representasi dari WHO di Jakarta untuk membahas kondisi global pandemi dan bagaimana melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan apa namanya upaya mengatasi pandemi itu sendiri. Ini adalah pertemuan reguler yang memang Menteri selalu lakukan uh, untuk uh, terus memantau dan membahas secara rinci perkembangan global, termasuk apa yang uh, apa namanya, bisa Indonesia lakukan uh, terkait dengan beberapa kaitan yang disampaikan oleh WHO. Uh, di pertemuan tadi, uh, apa yang tadi Pak Wamen sampaikan saat uh, peluncuran atau penelitahanan MOU dengan Menteri BUMN Ibu Menteri juga sampaikan video kemarin Hari yang lalu melakukan apa kunjungan kerja ke Bio Farma ini yang beliau lakukan pada Hari yang lalu kemarin adalah untuk mengecek secara langsung bagaimana kesiapan Indonesia dalam mempersiapkan tahap berikutnya dalam mengelola pandemi ini yaitu penyediaan vaksin bagi rakyat Indonesia yang dalam message yang selalu ibu sampaikan adalah kita selalu membangun dua jalur dalam pengembangan vaksin ini, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Jangka panjang adalah tentang tentu membangun kemandirian dengan pendirian konsepium apa vaksin dan yang kedua adalah kerjasama internasional. Di sinilah peran kementerian luar negeri bagaimana menjajaki sebanyak mungkin dengan beberapa berbagai pihak internasional untuk bisa dengan segera menyediakan vaksin bagi rakyat Indonesia itu saja yang kami akan sampaikan eh, kami sampaikan Pak Aysah terkait dengan update beberapa kegiatan hukum luar negeri terima kasih baik terima kasih Pak Faisal. selanjutnya kami membuka forum tanya jawab dan awalnya menu ada dua pertanyaan terkait uh, diplomasi ekonomi. <tuh> pertanyaan dari bisnis Indonesia dan saatnya lagi dari Pertanyaannya dari bisnis Indonesia adalah dari kacamata eh Kemlu, apa sektor industri di Indonesia yang paling potensial dan feasible untuk menarik investasi asing dan daerah mana saja yang menjadi prioritas? Sebenarnya begini eh, melihatnya dari kacamata industri tentu kita melihatnya keseluruhan. Jadi apakah industri primer, sekunder, sampai pun ke jasa dan kemudian teknologi. Karena kita memiliki semua dan dengan pasar populasi yang begitu besar, tentu Indonesia bisa masuk dan memaksimalkan semua itu. Jadi kalau untuk cara pandang yang itu tidak ada perubahan Nah, namun belakangan ini kan kita juga tahu yang kita inginkan bukan sekedar untuk industri yang sifatnya ekspansif tapi justru meningkatkan nilai tambah atau uh, added value creation nah ini yang kita sebut juga dengan istilah uh, hilirisasi sehingga proses peningkatan nilai tambah itu terjadi di uh, Indonesia kemudian kita bisa uh, menggunakan untuk konsumsi dalam negeri maupun juga transport jadi yang kedua adalah edit creation industry Nah, yang barusan kami sampaikan Termasuk contoh yang delapan itu Adalah satu peluang baru Yang pemerintah memberikan penekanan tinggi Karena justru terjadi Suatu proses ataupun Pengkajian ulang Dari apa yang dianggap sebelumnya dianggap sebagai global value chain yang ideal yang saya sampaikan tadi, rantai pasok yang sepenuhnya hanya memperhitungkan efisiensi dan daya saing dan kemudian menempatkan industrinya di situ. Nah dengan adanya COVID-19, maka banyak perusahaan dan negara melihat cara pandang seperti itu sangat berisiko dan terbukti pada saat lockdown, pada saat terjadi export restriction dari beberapa negara nah, kemudian seluruh negara di dunia ini seperti panik kehilangan pasokan dari jumlah tertentu alat kesehatan, obat-obatan yang sangat penting justru di saat kondisi pandemi nah, jadi lesson learned dari seluruh proses ini adalah mari mendiversifikasi e, global value chain ini tidak lagi bertumpuk pada satu negara tapi melakukannya ke banyak atau beberapa negara nah di sinilah ada kesempatan baru dan pemerintah dengan stakeholders swasta BUMN dan tentu para pengusaha di dalam negeri ingin menarik sebesar-besarnya peluang kesempatan untuk menarik investasi yang menjadi bagian dari Global Value Chain yang kemudian berlokasi di Indonesia karena dengan demikian, maka struktur industri yang ada di Indonesia menjadi lebih lengkap. Kita punya struktur di Hulu yang berbasis pada sumber daya alam yang memang besar, kita memiliki kemudian nilai tambahnya dari tadi itu, dan kemudian sekarang kita memiliki juga bagian dari Global Value Chain yang merupakan nilai tambah karena berbasis teknologi, berbasis inovasi, apakah itu industri elektronik, otomotif dan sebagainya dan kita tetap memiliki industri hilir uh, dan juga kemudian didukung oleh kemampuan uh, teknologi online, uh, uh, internet-based dan sebagainya maka from end to end Indonesia menjadi ekonomi yang lebih kuat dan lengkap keberadaan keseluruhan yang utuh itu tadi dan berintegrasi menjadi daya tarik yang sangat kuat karena Indonesia akan menjadi pasar yang luar biasa besar dan dinamisnya dan kalau kita bisa dorong juga upaya kita bersama untuk tetap tumbuh positif pada tahun 2020 ini maka saya rasa uh, di tengah-tengah pandemi yang berat ini justru Indonesia bisa mencatatkan uh, suatu kinerja yang luar biasa yang uh, tidak pernah kita capai di waktu yang lain jauh lebih uh, terlihat uh, dari kacamata internasional jadi ada kesempatan yang muncul karena pandemi itu lalu kita manfaatkan betul-betul menjadi satu peluang tapi juga harus segera kita buktikan dan tunjukkan bahwa uh, di tengah pandemi pun Indonesia memiliki daya tahan uh, dan stabilitas ekonomi yang kuat. Pertanyaan kedua uh, dari City Morning Earth adalah apa yang dilakukan pemerintah pusat terkait pembukaan travel corridor dan bagaimana menjamin keselamatan para wisatawan. Nah berkaitan dengan ini fokus bagi travel corridor pemerintah Indonesia adalah belum kepada para wisatawan tapi utamakan di awal di samping untuk kunjungan officials dan diplomasi diplomat adalah untuk essential business atau para pelaku bisnis investor yang memang memerlukan uh, kunjungan uh, secara fisik untuk bisa melaksanakan investasinya, operasionalisasi investasinya, atau kemudian uh, lakukan uh, perluasan dari langkah-langkah uh, operasi di masing-masing bisnis. Jadi fokusnya pada hal itu, dan untuk memenuhi standar protokol kesehatan yang kuat, uh, saat ini uh, sudah dilakukan uh, suatu Uh, uh, pertukaran uh, dan uh, perkuatan dari protokol uh, uh, proses dari Indonesia dengan uh, beberapa uh, negara tertentu dan uh, kami sedang uh, melakukan finalisasi untuk hal-hal tadi dan uh, mudah-mudahan kita bisa mulai melihat implementasi dari uh, business essentials travel uh, corridor dalam hitungan uh, satu dua minggu ke depan ada gilirannya nanti tentu kami akan mengupdate secara lebih spesifik dengan negara mana. Terima kasih. Terima kasih Pak Kominfo atas e, jawaban yang disampaikan rekan-rekan media. Sebenarnya ada tujuh pertanyaan terkait perlindungan warga dan itu saya juga memberikan penjelasan menjelaskan. Ya. Yang selamat Bapak Womendur, Bapak Sekjen, Bapak RT Selamat siang teman-teman, rekan-rekan media. Kami telah menerima pertanyaan, sejumlah pertanyaan terkait dengan pelindungan warga negara Indonesia. Kami mencoba melakukan klaster pertanyaan tersebut sebut. Kluster pertama terkait dengan jamaah tadi kita yang ada di India. Yang kedua terkait dengan kasus minati matahis yang ada di Filipina Selatan. Yang ketiga, terkait dengan kondisi pekerjaan kita yang ada di Saudi Arabia. Dan yang terakhir, terkait dengan pelindungan aplikas kita yang bekerja di kapal Eka milik RNI. Untuk uh, update terkait dengan penanganan jamaah tablik Indonesia yang ada di India, dapat kami uh, sampaikan bahwa untuk mempercepat proses hukum telah diadakan pengadilan secara mahatan. Pada tanggal 14 Juli, dimulai pada tanggal 14 Juli 2020, prioritas pertama dilakukan kepada jamaah tablik Indonesia yang berada di sekitar Medan. Pengadilan dilakukan secara virtual di empat lokasi penampungan yang ada di sekitar Medan, Dan dalam hal ini, KBRI beserta pengacara yang sudah ditunjuk oleh KBRI melakukan pendampingan tubuh di empat titik uh, tersebut untuk memastikan semua anggota negara kita dapat terbunyi dengan uh, baik. Dapat kami sampaikan pada tanggal 14 Juli sudah disidangkan 150 warga negara Indonesia lalu pada tanggal 16 uh, tanggal 14 Juli 150 tanggal 15 Juli 197 dan pada tanggal 16 Juli sebanyak 89 warga negara Indonesia. Takuan yang dikenakan antara lain terkait dengan pelanggaran visa, pelanggaran ketentuan bekarantinaan dan pelanggaran terkait penanganan bencana. Mayoritas warga negara kita yang telah melalui proses hukum ini mengajukan beli bagian yaitu mengaku melakukan pelanggaran namun tidak ada niat atau intikat untuk melakukan pelanggaran tersebut. Keputusan hakim sampai saat ini masih ditunggu namun berdasarkan Ujukan, beberapa kasus yang sudah disidangkan sebelumnya untuk jamaah tapi yang berasal dari negara lain rata-rata akan dikenakan denda sebesar 5.000 rupiah hingga 10.000 rupiah. Adalah hal ini Kementerian Orang Negeri, KBR kita di New Delhi serta KJR kita di Mumbai akan memfasilitasi proses mekanisme repatriasi melalui mekanisme repatriasi mandiri jika seluruh proses hukum telah Dapat kami sampaikan juga pada saat yang bersamaan KBRI juga mengupayakan agar jamaah tablik Indonesia yang telah mendapat status fail dapat dikeluarkan dari penjara dan dalam hal ini pada tanggal 16 Juli KBRI Kediri eh, telah berhasil mengupayakan 53 jamaah tablik Indonesia untuk eh, dikeluarkan dari penjara yang ada di Cengkareng untuk dapat tinggal di lokasi penampungan yang lebih baik sambil proses pengadilan yang kedua terkait dengan Min Hati Matrais kasus yang ada di Filipina Selatan dapat kami sampaikan bahwa Min Hati Matrais merupakan istri dari Omar Kayong, komato Malte pemimpin kelompok Malte yang tewas pada tahun 2017 pada saat sekarang di Makawi MM tidak buah melanggar ketentuan Republik X 9516 di mana proses pengadilannya telah dimulai pada tanggal 20 Maret 2018. MM Dikapuah e, telah memiliki bahan ditar. Selama proses pengadilan, MM telah didampingi oleh pengajaran, dan pada tanggal 26 Juni 2020, hakim memutuskan untuk membebaskan MM, karena kurangnya alat bukti, tidak bukti-bukti tidak cukup untuk mengundur yang bersangkutan serta surat penangkapan dibatalkan hakim karena identitas yang tidak sesuai. Saat ini, Kementerian Luar Negeri beserta Kementerian Baga terkait di bawah koordinasi kemenko Polhukam sedang membahas kebijakan uh, terkait dengan pembebasan yang uh, tersebut, termasuk KBR kita di Manila serta KJRI di Jawa juga terus melakukan koordinasi dengan otoritas uh, setempat. Kelas yang ketiga terkait dengan kondisi Pertanyaan indah Indonesia yang ada di Saudi Arabia bagaimana kita ketahui memang situasi di Saudi Arabia saat ini relatif tinggi terkait dengan penyebaran COVID-19 dapat kami sampaikan sesuai dengan situasi dibuat WHO terakhir terdapat 240.474 front cases di Saudi Arabia, 2.671 kasus baru, dan 2325 kasus kematian. Nah, terkait dengan konten negara kita yang ada di Saudi yang konfirmasi positif Covid-19 dapat kami sampaikan jumlahnya saat ini terdapat 185 orang di mana 82 sedang dirawat, 52 sembuh dan 51 meninggal dunia. Wakil negara kita yang banyak terpapar COVID-19 adalah golongan pekerja migran kita yang bekerja di sektor domestik, juga sebagai supir dan perawat. Kasus COVID-19 yang membawa negara kita mayoritas terjadi di wilayah, Jeddah, maka Madinah dan Perahu. Untuk kasus perawatan, dalam hal ini Kerajaan Saudi menanggung seluruh biaya perawatan bagi warga yang positif terinfeksi COVID, bahkan untuk yang auto juga tetap memberikan pelayanan tersebut. Dalam hal ini KBRI dan KJRI terus melakukan himbauan kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Saudi Arabia untuk melakukan langkah-langkah pencegahan secara efektif, antara lain menjaga physical distancing, menjaga kesehatan diri kebersihan diri melalui rajin cuci tangan menggunakan masker dan juga menjaga kesupan uh, makanan yang serta menghubungi segera perwakilan RI jika mendapatkan kesulitan. Terakhir mengenai uh, kasus ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan TRT uh, dapat kami uh, sampaikan bahwa bagaimana sudah kita tahu bersama. Berdasarkan laporan dari pihak keluarga, otoritas penegak hukum Indonesia telah melakukan penanganan terhadap dua kapal ikan GRT, LU Wanggi 117 dan LU Wanggi -Yu 118 pada tanggal 8 Juli 2020 di perairan teritorial Indonesia. Di atas kapal ditemukan satu jenazah warga negara Indonesia telah dilakukan protes proses otopsi dan ditemukan uh, beberapa luka di tubuh jenazah. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh uh, negeri tindak lanjut dari penyelidikan tersebut uh, telah ditahan satu warga negara RT yang bekerja sebagai supervisor di kapal Luu Buangiwang 118 dan uh, dalam hal ini uh, Kementerian Laut telah melakukan konsulatifikasi dan pemberitahuan konsuleran mengenai penahanan tersebut pada kerumunan besar NRF Jakarta. Alasan penahanan adalah dugaan bahwa yang bersangkutan melakukan tindak penganiayaan terhadap APKW. Saat ini pihak Polri pihak penyidik sedang menyelesaikan berkas perkara untuk segera disampaikan kepada jaksa untuk tentunya ini menjadi kepentingan bagi Indonesia dan juga kepentingan bagi NRF untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di atas kapal tersebut yang menyebabkan kematian ABK warga negara Indonesia. Kita akan melihat proses hukum yang akan dijalani nanti dapat mengungkap halus. -hal. Terkait dengan permintaan Indonesia kepada otoritas KRT untuk menghadirkan saksi warga negara KRT pada kasus dugaan tindak pidana orang di kapal Longsing 629, pihak Emlog telah menyampaikan permintaan tersebut di atas kepada pihak KRT dan hingga saat ini kami memang belum menerima respon nah, tersebut nanti uh, kita akan terus berkoordinasi dengan RT berkaitan dengan permintaan demikian Pak Presiden saya ingin dapat kami sambung terima kasih terima kasih Pak Yuda. setelah saya akan mencoba merespon beberapa pertanyaan yang disampaikan satu oleh RT, satu oleh Voice of America dari hari Presidensi Indonesia didika PRRD akan dikeluarkan sesuatu yang datang apalagi sudah diputuskan berikan kesempatan yang dilakukan jika pandemi covid belum punya selesai bulan depan teman-teman uh, sekalian sejak bulan Maret mekanisme pertemuan di BKTW ditakutkan secara berkuang dan uh, dalam, beberapa, dalam minggu ini kami sudah dicobakan kita akan memuang secara terbatas namun tidak di ruang atau di chamber seperti council namun di, uh, di kosong chamber uh, pertemuannya masih sangat terbatas fisikal uh, tapi kita tidak akan uh, protokol kesehatan jadi masih berproses dan kita tentunya akan dikomunikasikan dalam waktu nanti dimungkinkan untuk uh, pertemuan di KPP juga harus secara uh, in person. Namun sejauh uh, informasi yang kita peroleh dari program kita di New York mungkin ada, akan diterapkan dengan semua uh, IPA ada pertemuan secara virtual dan juga meeting secara in person. Pertanyaan kedua dari Voice of America melalui air semacam bom bion atau mabes sulit memberi jawaban soalnya TPS mengkader apa pun jika Tiongkok mengkudung jumlah yang tidak sedikit mengusulkan ASEAN dapat tanggap dari Indonesia atas hal ini dan apa yang tanggap dari Indonesia terhadap hal ini akan sekalian hal yang ditanyakan dan juga oleh banyak berita media lagi sudah ditanyakan ke Ibu Menteri Maris saat di sana dan dia sudah memberikan jawaban secara komprehensif. Saya hanya akan mengulangi sedikit saja yang disampaikan oleh Ibu Menteri Maris. Pada prinsipnya, Indonesia tentunya mencermati perkembangan di Laut Cina Selatan, dan kita memberikan perhatian serius e, karena stabilitas dan di Laut Cina Selatan penting artinya tidak saja bagi negara-negara di kawasan, tapi juga bagi negara-negara di dunia. Oleh karena itu, Indonesia terus mengundang bawah Tapi penting negara-negara menciptakan ikut berkontribusi dalam menciptakan stabilitas dan di kawasan khususnya di Laut Cina Selatan. Dan dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah dengan menghormati hukum internasional, utamanya ANGOS 2018. Sekarang-sekan sekalian, uh, kami dari uh, yang telah merespon, seluruh pertanyaan disampaikan. Selanjutnya mungkin uh, atas waktu yang tersedia, kita menemukan Pak Jacek, untuk menambahkan penjelasan uh, sedikit mengenai proses terkait tim cepatan kegulian yang lalu oleh Pak One uh, Saya Izin Pak Wamen. Terima kasih Pak Faizasa. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, uh, izin menambahkan mengenai uh, TPPE atau trim, tim percepatan pemulihan ekonomi yang dibentuk di Kementerian Luar Negeri. Uh, tim ini tentunya di bawah uh, bimbingan dan arahan dari uh, Ibu Menteri Luar Negeri dan Pak Wamenlu. Selain kami yang menggawangi tim ini adalah Pak Destra Percaya, Dirjen Aspasaf, dan Pak Nguras Wajaya, Dirjen Amerop. Kami bertiga bersama-sama uh, mencoba untuk uh, menggawangi tim ini. Uh, sesungguhnya tim ini boleh dikatakan sebagai bentuk evolusi. Dari tim Satgas COVID-19 yang ada di Kementerian Luar Negeri, seperti teman-teman ketahui, pada saat pandemi dimulai, Kemlu membuat Satgas COVID-19 yang di dalamnya ada aspek kerjasama internasional. Pada saat uh, pandemi berlangsung, ternyata kami melihat di, sisi, di, di balik pandemi ini ada sisi potensi yang perlu kita terus dorong, dan potensi ini perlu kita raih bersama. Uh, tentunya pada saat itu kita mulai dengan melihat adanya peluang di industri kesehatan, baik yang bersifat diagnostik, terapatik maupun yang sifatnya vaksin. Dan ini potensinya sangat besar, sehingga tim ini bergerak cepat. Dan uh, syukur Alhamdulillah sebagaimana telah disampaikan Bu Menlu dan Pak Wamenlu, tim ini pun dapat mampu mendukung industri dalam negeri untuk terus berkreasi uh, menjadi pemain global. Nah, dari sini, kita lihat potensi-potensi lain di balik pandemi ini, bersama dengan BUMN, bersama dengan BKPM. Dari sisi itulah, maka uh, diputuskan membentuk tim uh, yang disebut dengan Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Selanjutnya, tim, in, tim serupa nantinya akan coba diduplikasi uh, oleh. Uh, teman-teman kementerian lembaga lain sehingga uh, ada satu sinergi yang lebih utuh, lebih uh, kokoh diantara kedua uh, dari berbagai kementerian lembaga yang ada. Tentunya tim ini tidak bersifat struktural, tim ini kerjanya lentur, tim ini lebih menekankan kepada kecepatan proses sehingga tidak ada sekat antara tim ini baik dengan Ibu Menlu maupun Pak Wamenlu tidak ter, ter, terjebak dengan birokrasi, demikian pula tim ini dalam berkomunikasi dengan Kementerian Lembaga sifatnya lebih cepat, informal dan tidak struktural, lebih kepada operasionalisasi yang ada di masing-masing Kementerian Lembaga sehingga diharapkan dengan, dengan pola kerja seperti ini maka peluang yang ada dapat cepat kita raih bersama. Oleh pemerintah, oleh pemerintah Indonesia, oleh pelaku usaha Indonesia. Kami tidak membatasi hanya kepada BUMN, katakanlah tetapi juga semua aktor uh, usaha yang ada di Indonesia akan kita fasilitasi. Termasuk untuk khususnya UMKM. UMKM pun kita akan, uh, tadi Pak Wamen sudah sampaikan, potensi-potensi daerah UMKM akan terus kita dorong bersama. Uh, kita bisa menjadi pemain global uh, di, di tengah pandemi saat ini. Karena kita tahu bahwa UMKM adalah bagian dari uh, penyangga ekonomi terbesar di Indonesia saat ini yang harus terus kita berdayakan. Intinya adalah sifat pekerjaan dari tim ini, timnya sangat kecil tidak struktural, dan bekerja lentur. Itu saja mungkin Pak Omen sebagai tambahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang selamat kita sudah uh, sampai di penghujung acara press briefing pada uh, hari ini. Uh, terima kasih atas partisipasi sepasi Rekan-rekan media sekalian Kembali terima kasih kepada Pak Omen, Pak Sekhidat, Pak Rizalat, Pak Hidat yang sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Demikian dari kami. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi